Halo kawan, kembali lagi dengan saya Joko di channel anak kegisian Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kalian bisa kepoin profil saya di facebook atau instagram saya jangan lupa like dan subscribe channel anak kegisian ini teman-teman biar saya lebih semangat buat konten seperti ini silahkan berkomentar yang positif untuk mengkritik dan sarannya supaya lebih membangun kalau sudah mari kita let's go oke okay. kesalahan yang pertama adalah kejiwaan yang sensitif kejiwaan yang sensitif itu biasa kita sebut dengan adanya terlalu cemas terlalu takut rasa stres yang berlebihan, ada rasa kegelisahan yang berlebihan dan kurang tidur. Tentu hal-hal ini sering kita lakuin setiap harinya, teman-teman. Dan ini sangat berbahaya karena gimana? Nah, semuanya ini akan mengurangi sistem kekebalan tubuh atau imun. Walaupun ini dipahami biasanya orang-orang yang psikolog, tetapi kita wajib tahu bahwa Kelakuan seperti ini atau tindakan-tindakan seperti ini, ini Merusak atau e, mengurangi sistem kekebalan imun Lalu sudah tahukah kamu bahwa Stres itu dapat meningkatkan hormon kortisol Tapi ternyata kelebihan hormon kortisol ini Rupanya bisa melemahkan sistem kekebalan Dan sebabkan peradangan meningkat Lalu yang kedua adalah gampangan Apa itu gampangan? Yang pertama, bosan, gampang bosan lalu ada suka menyalahkan orang jadi kita selalu menyalahkan orang-orang di sekitar kita lalu rasa keluh kita itu selalu ada nah ketiga hal ini tindakan yang bertentangan kita harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan biasanya bertentangan dengan hal sesuatu yang sudah terbiasa dan semuanya ini nantinya akan menghujung kepada yang namanya kesakitan sakit terus begitu yang sakit kalau uh, sudah sakit pasti imun kita juga pasti menurun nah sudah tahu ke kamu tindakan yang bertentangan itu terlihat unik tapi jika tindakan unikmu uh, berada pada jalur yang salah maka semakin kamu berusaha akan semakin tertekan sangat berbahaya ya uh, walaupun ada sisi positifnya dalam hal gampangan ini artinya kita bisa uh, menjadi orang yang berbeda dengan yang lainnya tetapi hal ini harus berhati-hatilah gitu. biasanya orang biasa menyalahkan pemerintah gitu ya, uh, menyalahkan teman-temannya atau menyalahkan orang-orang yang terkena duluan gitu. namun hal ini harus kita cegah semuanya yang ketiga adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan yang instan dan terlalu banyak pemrosesan. makanan yang instan ya, ini yang terjadi adalah Zat gizinya hilang. Seperti apa zat gizi yang hilang itu vitamin, mineral, dan protein. Ketiga, protein uh, ketiga zat gizi ini sangat berfungsi dan sangat membantu manusia, terutama dalam metabolisme tubuh untuk tetap sehat dan meningkatkan sistem imun. Nah, kali ini yang tersisa di sana adalah hanya ada karbohidrat dan lemak. Makanan yang uh, terlalu banyak olahan, terlalu banyak pemprosesan. Uh, dan juga makanan yang uh, makanan yang instan itu sangat berbahaya kalau kita makan terlalu banyak begitu ya, terlalu kebiasaan nah, sudah tahukah kamu juga, kalau semuanya ini menyebabkan sakit dan suplementasi yang sangat penting untuk mengetahui kebutuhan zat gizi, terutama mereka yang dikasih makanan serba instan suplementasi yang dimaksud berupa vitamin dan mineral yang paling esensial dibutuhkan oleh tubuh nah kalau tidak dikasih suplementasi, akan bahaya gitu ya. Selanjutnya, tidak berjemur di bawah sinar matahari dan tidak mengkonsumsi cukup sayuran. Oke, okay. apa sih maksudnya kita berjemur di bawah matahari itu untuk mendapatkan yang namanya sintesis vitamin D. Oke, okay. fungsinya apa? Untuk otot, untuk tulang, dan untuk metabolisme. Ini sangat penting sekali, kalau tidak ada vitamin D ini, maka kalsium dalam darah kita itu tidak bisa masuk ke dalam tulang. Sederhananya sederhana untuk pulang, begitu juga untuk otot dia bisa meningkatkan kerjanya otot ini dengan proses metabolisme dan juga bantuan dari protein itu dan yang penting kalau ketiga ini sudah selesai maka tubuh itu sebenarnya membutuhkan sinarnya bukan panasnya ini yang banyak salah persepsi oleh masyarakat bahwa kita berjemur di sinar matahari itu kita butuh panasnya gitu ya. Karena pagi-pagi itu kan dingin, jadi kita butuh panas. Jadi itu salah, teman-teman. Kita butuh sinarnya bukan panasnya. Kalau panas, kita bisa ya di api unggun, itu bisa gitu ya. Tapi ini tidak bisa diganti dengan sinar yang lainnya. Oke. Okay. Bahwa halnya semuanya ini kalau kita kekurangan kita juga pasti sakit begitu ya. Uh, sudah tahu ke kamu bahwa kita yang hidup sebagai petani yang kerjanya di bawah sinar matahari pun dapat kekurangan vitamin D karena tidak makan sayuran yang e, tidak makan makanan yang mengandung sayuran gitu ya. Atau kita jarang konsumsi sayuran gitu ya dan selalu bekerja dengan kondisi badan terbungkus sepanjang hari. Jadi kulit kita itu tidak menerima cahaya matahari. Oke. Yang terakhir yaitu terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Oh, kopi. Kopi, oke. Yang pertama ada kafein pada kopi. Kopi ini uh, pada kafein itu menyebabkan keropos tulang, ketegangan otot dan insomnia. Balik lagi ke poin nomor satu tadi, insomnia, stres, gangguan dan lain sebagainya. Nah, kafein uh, ini bertentangan dengan sinar matahari, bertentangan dengan vitamin D. Jadi uh, kalau kelebihan konsumsi kopi itu menyebabkan keropos tulang, yang artinya Kalvein ini akan menyerang dalam vitamin D juga. Dia bertentangan dengan matahari. Artinya kita yang tadinya berjemur dengan matahari itu bertentangan dengan kalau kita minum kopi setiap pagi. Nah, wahalnya lama kelamaan kita akan sakit. Tahukah kamu minum kopi yang berlebihan bisa menyebabkan ketagihan, sehingga Dapat menyebabkan risiko penyakit jantung, keguguran bagi yang sedang hamil, gitu ya, asam lambung, dan risiko pada tulang dan gigi. Konsumsi Toms KPN juga dapat mengganggu produksi estrogen atau hormon estrogen pada wanita yang bisa membuat kamu sulit hamil. Ini sangat penting sekali. Begitu sharing-sharing dari saya, semoga bermanfaat. Tonton terus video saya. Salam dari anak kegisian.